Teknik Merawat Tanaman Bunga Mawar Dengan benar bunga mawar merupakan salah satu jenis tanaman hias yang sangat digemari. Tanaman yang satu ini biasanya ditanam di pekarangan rumah karena bunganya yang indah dan harum dapat membuat rumah nampak lebih cantik jika dipandang. Tanaman yang memiliki tangkai berduri ini memiliki beberapa jenis mulai dari mawar merah sampai dengan mawar putih. Semua jenis mawar membutuhkan perawatan yang benar agar dapat Paling pokok yang harus dilakukan untuk merawat bunga mawar adalah melakukan penyiraman secara rutin, utamanya saat tanaman berumur satu hingga tiga bulan. Lakukan penyiraman pada saat pagi dan sore hari agar bunga tetap segar lakukan penyiraman secukupnya, jangan sampai tergenang di permukaan pot, lakukan penyiraman pada bagian permukaan tanah saja, jangan siram pada pohon apalagi pada bunganya karena bunga mawar rawan saat terkena air, bunga mawar tidak dapat hidup di tempat yang terkena paparan cahaya matahari secara langsung, oleh sebab itu sebaiknya bunga mawar ditanam Tempat yang teduh, namun tetap terjangkau dari sinar matahari secara tidak langsung. Rajin memangkas tangkai bunga mawar yang kering juga akan membantu menjaga kesuburan bunga mawar. Potong menggunakan gunting yang tajam, jangan sampai memotong tangkai bunga mawar dengan pola tegak. Usahakan polanya menyerong. Selain itu, pemotongan tangkai bunga mawar juga dapat membantu agar mawar sering berkembang. nutrisi yang seharusnya didapat oleh bunga menjadi kurang maksimal. Untuk menghindari pertumbuhan tanaman gulma bisa juga dilakukan cara sederhana dengan menutup permukaan tanah tempat menanam bunga mawar dengan jerami atau rumput-rumput yang sudah dipotong sebelumnya. Cara ini cukup efektif dilakukan untuk menekan pertumbuhan gulma yang menyerang tanaman. Pemupukan rutin juga sangat perlu dilakukan untuk menjaga agar tanaman bunga mawar tetap subur. untuk tanaman hias jenis bunga. Jika menginginkan hasil tanaman yang maksimal, usahakan untuk menggunakan jaring bantu di atas bunga. Fungsinya selain dapat menghindarkan bunga mawar dari paparan cahaya matahari secara langsung, juga dapat melindunginya dari berbagai macam hama seperti serangga dan ulat. Namun jika cara tersebut masih kurang efektif, maka diperlukan semprotan untuk memusnahkan hama seperti serangga atau ulat yang menyerang tanaman. Sesuai dengan takaran yang telah tertera pada kemasan, jika ingin memotong bunga mawar, bisa gunakan pisau atau gunting yang tajam dengan pola potong menyerung agar tidak merusak tanaman. Lakukan pemotongan dengan hati-hati karena bunga mawar tergolong bunga yang sensitif, dan untuk mengembang biarkan bunga mawar bisa dengan cara sari, biji, ataupun okulasi Selain itu juga bisa dilakukan dengan cara cangkok, namun yang paling efektif untuk Budidaya tanaman bunga mawar adalah dengan cara skala budidaya mawar bisa dilakukan pemijitan. Budidaya bunga mawar memerlukan tempat yang sejuk seperti dataran tinggi. Perawatan yang cukup ekstra mulai dari penyiraman sampai dengan pemupukan juga sangat diperlukan untuk perawatan tanaman mawar skala perkebunan. Nah, itulah tadi beberapa cara yang bisa dilakukan untuk mawar agar dapat hidup dan tumbuh dengan subur. Semoga dapat memberikan manfaat positif.